saksi ahli saya persilahkan ke depan terima kasih Bu. Reva anak yang ceria sayang terhadap dua orang tuanya terhadap dua adiknya Reva juga banyak temannya dia senang bergaul sayang pada teman-temannya Sensei hanya saja, memang Surprise! di ulang tahunnya ke-21, Reva mengalami perubahan yang drastis. Reva bilang dia merasa diikuti oleh makhluk ini. dia menjadi aneh menyendiri, menjauhkan diri dari teman-temannya saya selaku psikiater yang menangani Reva sejak itu menyatakan Reva mengalami gangguan kejiwaan manik depresif sedangkan saudara penuntut umum baik yang mulia rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda pendobrakan pintu dapat bercak darah korban pada pakaian maupun tubuh terdakwa apalagi terdakwa tidak menyangka telah membunuh korban saya nggak mau tahu anak ini mesti dilepaskan sekarang juga pak korban adalah ibu kandung dan saudara kandung yang amat sangat dicintai oleh klien kami. jelas bukti luka oleh senjata tajam hampir semua tubuh korban sementara senjata yang untuk melakukannya tidak ditemukan di lokasi perkara sehingga tidak ada motivasi bahwa klien kami melakukan pembunuhan rencana Menimbang kondisi mental terdakwa Maka pengadilan memutuskan untuk merehabilitasi saudara terdakwa ke dalam rumah rehabilitasi Saya Nixon, saya pimpinan tempat rehabilitasi ini. Pengadilan memberi saya kuasa penuh untuk merehabilitasi kamu. Jadi, jangan kamu sekali-sekali menganggap tempat ini seperti tempat rehabilitasi yang lain, karena kamu masih seperti layaknya dalam penjara. Di sini kita punya peraturan: nyapa ya, bila dilanggar akan ditindak tegas. Tidak ada telepon. Tidak ada internet, dan waktu kunjungan keluarga, hanya dari pukul 3 hingga 5 sore, dan atau atas persetujuan saya. Ini ruang mandinya, ini showernya, kamu bebas, mau pakai yang mana aja. Dan ini, kalau sudah selesai, kamu boleh ganti pakai baju pasien ini, Oke. Okay? Ikut saya, lihat papa. Lihat Bapak, kamu berubah semenjak kamu ulang tahun yang ke-21 tahun. Kamu mulai menyendiri, tingkah laku kamu jadi aneh. Jangan kamu bilang. Semua itu karena papa terlalu sibuk. Itu sudah biasa kan? Ref, papa gak percaya. Kamu gak mungkin melakukan itu. Ref, ceritakan sama papa. Apa yang terjadi? Refa udah cerita semua sama papa. Kalau Fadikum itu lagi itu lagi. Pakai logika kamu, nggak ada setan itu. Kenapa belum tidur? Peraturan di tempat ini seharusnya jam segini kamu sudah tidur. Saya sudah baca file kamu. Ternyata kamu seorang pembunuh. Semua orang bisa kamu bohongi dengan mengaku kamu itu sakit. Tapi kamu tidak bisa membohongi saya. Saya akan pastikan kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Seperti biasa saya mau mengingatkan rutin kalian ya, jaga keamanan dan cek setiap kunci-kunci pintu. Kalian tahu kan, saya tinggal di sebelah. Jadi kalau ada apa-apa, hubungi saya. Karena saya tidak pernah benar-benar tidur. Pam. <tuh> Aku juga nggak bunuh siapa-siapa, tapi nggak ada satu orang pun yang percaya sama aku. Semoga tempat ini lebih baik daripada ku harus tinggal di penjara. udah jadi kepala ya di sini hebat terima kasih dok saya masih belajar uh, saya boleh ya uh, nitip Reva uh, walau Reva dalam pengawasan saya tapi kan di institusi ini yeah. kalau ada apa-apa sama Reva bisa langsung hubungin saya nah, bisa dok bisa dan nanti juga saya akan melakukan yang terbaik untuk Reva. Dokter Karina, kalau nanti ingin bertemu dengan Reva, bisa menggunakan ruangan saya. Oh, boleh, boleh. Hey Reva, kamu apa kabar? Kamu baik-baik Karena kamu nggak boleh pegang HP, nggak boleh komunikasi keluar. Tapi kalau ada apapun, kamu bilang ya sama Pak Nixon, biar Pak Nixon nungguin Tante. Saya akan pastikan, kamu akan membayar semua pembuatan kamu. Hey. Kamu harus bicara sayang. Ya. Ya. Bisa lihat kartu investasi? Tolong diisi, silakan. Ini, Pak, ada yang mau ketemu pasien baru? dulu dia di situ. Oh iya, iya, iya ya, Pak. Pak. Ini katanyanya. Dengan Ibu Devi. Ya. Mau bertemu dengan siapa? Bapak ya, apa hubungan kamu dengan Reva? Kau ribet banget ya mau jago teman sendiri, nggak mau nggak boleh. Saya harus tahu karena Reva adalah tahanan di sini. Saya mendapat kuasa penuh dari pengadilan untuk merehabilitasi Reva, jadi saya berhak tahu. Teman. Seberapa dekat? Kenapa harus detail banget sih? Ada ya peraturannya nanya harus detail, Hah? Mana? Mana coba kasih tahu saya. Mana peraturannya? Di situ. Coba bawah sini saya lihat. Kasih dia masuk. Tapi kamu harus tinggalkan semua barang-barang kamu, handphone, dompet, dan tas kamu. Harusnya nggak di sini, Pak. Gue nggak jelas, seperti apa yang mereka tuduhin ke gue. Aku percaya sama dia. Gue nggak gugur ke gue dia. Iya, Pak, gue, gue, ya, gue ngerti. Gue mau ngerti juga sama putusan pandang Itu nggak bener sama sekali. Lo tuh seharusnya bebas. Fa. これ出してあげる Kunjung bu Devi sudah habis. Apaan? Sini tuh baru jam setengah lima. Masih ada setengah jam lagi. Kan selesai jam lima. Apa ada masalah lu sama gue? Justru kehadiran bu Devi, malah mengganggu tingkat emosinya Reva. Emosi apa? Dari tadi juga kita ngobrol normal, semuanya normal. Baik, Nangis jadi apa -apa. dia apa-apa. Ayo! Bapak, siapa? Dia udah ada ke mobil ini! Gerak ke sini, Pak. Saya tidak perlu duduk Saya harus ketemu Reva anak saya Saya rasa anak buah saya tadi sudah menjelaskan kepada bapak Bahwa sekarang Reva belum bisa dikunjungi oleh siapapun Termasuk keluarganya Saya sudah melihat CCTV Anak saya diikat Itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi Di tempat ini pak Kita punya peraturan Apabila ada pasien yang mau melakukan percobaan bunuh diri Terpaksa diamankan Bunuh diri? Tidak mungkin anak saya melakukan bunuh diri Saya ayahnya saya sangat tahu, dia tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Boleh saya tahu, seberapa dekat hubungan Bapak dengan anak Bapak? Dekat sekali. Kami memang jarang ketemu karena pekerjaan saya. Saya punya bukti-bukti rekaman CCTV, Pak. Yang menunjukkan Reva mau melakukan percobaan bunuh diri. Ah, saya nggak percaya. Nggak mungkin, saya tidak peduli. Bawa dia ke sini, saya akan bawa dia pergi sekarang juga. Bapak, pengadilan memberikan saya kuasa penuh untuk melakukan apapun dalam rangka merehabilitasi Reva, anak bapak. Jadi saya minta bapak keluar dari sini tanpa saya harus mengusir bapak. sama Reva. Sebentar, silahkan tunggu. Saya cuma butuh sama Reva. Siang mau cari masalah. Dan saya minta pengertian. Kalau begitu, silahkan masuk. ruangannya dingin. paranormal, lo boleh cerita apapun yang lo mau ceritain ke dia oke okay? udah tenang aja lo percaya sama gue dia ngerti kayak gitu-gituan saya selalu diganggu lemah lu gaib siang dan malam karena mata batin kamu terbuka tapi baru-baru ini aja kok Artinya Mata batin kamu ada yang membuka Mereka selalu menciderai saya Saya coba panggil Tunggu anak kecil itu. Dia yang selalu mencakar saya. Dia adalah jurik jarian. Jadi kamu diganggu oleh dua setan itu. Ada tiga. Satu lagi setan yang selalu membelok rantai. I <laughs> Tidak bisa menyakiti kamu. Maksudnya? Masih ada yang menyuruh dengan memberi sajian untuk mencelai kamu. Belum saya. Itu di luar kemampuan saya. Lalu kalau saya juga mau memberikan sajian supaya saya saya tidak bisa diganggu lagi, gimana caranya? bukan bukan bukan begitu caranya tapi kamu harus bersyukur kamu punya kekuatan kalau orang lain pasti sudah kesurupan saya harus gimana saya bisa menolong maaf pak kalau benar emang ada orang yang menggunak guna lo kira-kira siapa Diling, dia kan gak suka sama lo gara-gara cowoknya suka sama lo Enggak mungkin bokap oh, lo fa semua ngata keluarga lo mati kecuali bokap Ya, udah deh. Ini aja nih. Jangan sampai ketahuan sama gue tuh, guys. Kalau ada apa-apa, Lu langsung telepon Ada Kamu cek tim barat, kamu cek Allah utama, ya. si kiri iya gitu karena lo udah keluarin gue dari rumah rehat oh. gak mau gak lo disitu anak-anak gimana baik mereka kangen banget tuh sama lo. Mereka kok gak ada yang gue. Mereka sih mau. Cuma gue gak bolehin. Gue gak mau mereka ngeliat lo dalam keadaan kayak gini, Pak. Lo nah, emang temen gue satu-satunya yang paling tadi. Ngomong, ngomong sama otak lo ya sebenarnya sih gue udah curiga sama bokap lo jadi gue sempat buntutin bokap lo ya, emang nggak ada apa-apa sih cuma begitu pas sampai rumah lo tau gak siapa yang datang Apa terkari ini? kalau Ya dari gesturnya sih buang ngeliat mereka kayak ada hubungan apa-apa Maksud lo hubungan apa-apa gimana? Ya lo tau lah Kalau dua orang ada hubungan itu Bahasa tubuhnya beda Kalau jangan marah dong punya hidup. Yuk, jalan sekarang. Dev, mau kemana? mana? ayo pulang. Dev! Ayo. Kursen aja? Hah? ini pasti ada orang ya. Kalau ya, kayak gini tuh jarang ditinggalin semampunya. Ya udah sih masuk aja dulu kalau misalnya ada orangnya tinggal perlahan. Ada. <laughs> <tuh> rasa bahagia seperti sekarang ini dan cuma dia satu-satunya orang yang bisa memberikan rasa itu buat gue biarkan gue nikmatin rasa ini selamanya karena gue berharap hari ini nggak akan pernah berakhir terima kasih buat semua ini karena lo masih mau percaya sama gue Nixon di emergensi, kepalanya diserang pasien Reva. Reva, nyerang Nixon? Kok bisa? Ada yang berat. Siapa? Uh, temannya yang suka besuk kesini. Ini direkamkan CCTV. Ada. Ada. Coba saya lihat. kalian pasti kenal dia jadi nggak perlu ditutup tutupin hmm. oke okay. uh, boleh ya dicatatin nomor teleponnya gue bisa di supermarket, bawa roti, bawa makanan, buat lo, ya kan, lapar kan? siapa? tau halo? minta kamu kembalikan Reva sekarang juga ke tempat rehab. Siapa ya? Saya Dokter Karina tentunya Reva. Saya ngomong mau. Harus kamu pahami ya atas keputusan pengadilan. Reva ini adalah tahanan negara, di bawah pengawasan saya dan harus direhabilitasi. Membawa pergi dia dari tempat rehab sama saja membawa kabur dari penjara dan kamu ini tertangkap CCTV. Saya bisa melaporkan kamu melakukan tindak pidana terkriminal. Saya nggak peduli. Saya ini yang mengurus Reva selama ini. Anak itu mengalami gangguan mental berat dan butuh penanganan khusus oleh para ahlinya. 24 jam penuh. Ya, eh, selalu tau ya. Sampai kapanpun Reva nggak pernah balik ke tempat itu lagi, lo. gua harus balik ke tempat terhap sekarang. lo gak boleh balik ke sana. lo gak dengar tentu gua ngomong apa. Gua tuh gak normal. Gua tuh gila. Lu tuh gak gila. Lu tuh cuma digunang-guna. Dan sekarang kita harus cari tahu siapa yang guna-guna lo. Enggak. Pokoknya gua harus balik sekarang. lo gak boleh balik. Lu denger gua. Gua gak mau menjadi kriminal. Tindakan kriminal mana? Gua cuma nolong temen gue. Lu ngerti gak sih? Kalau gua gak balik ke sana, lu bisa di penjara. Enggak peduli mau di penjara untuk gimana. Lu gak apa-apa. kan di sana aja daripada gue harus tahu <Susuk> kalau gara-gara bol harus dipenjara. Bicara Paulu kau balik sana gitu aja kok. buruk ya Gak ada itu dia diganggu sama gemet aresan atau apalah itu Jadi lagi ya Baik Bu. Bawa dia ke ruang isolasi lho kamu telepon saya minta kamu nggak usah datang lagi ke rumah saya begitu? Uh, iya yeah. kehadiran kamu itu sangat mengganggu saya ini ngegang ngeganggu gimana ya maksudnya ya kan alasannya istri dan anak-anak kamu kan Udah aku singkirin Kamu yang melakukan itu semua Kamu yang membunuh istri dan anak saya Kamu yang gak pernah ngertiin aku ya Ini udah berapa tahun Aku nahan perasaan Udah berapa tahun aku nahan sakit hati aku Hei, Aku bisa lebih baik loh Dari Rianti Aku bisa kasih lebih banyak Dari apa yang Rianti kasih loh Aku tahu Oke, okay, Reva. Reva yang sekarang mau kamu jadiin alasan? Karim. Kalau perlu Reva aku bunuh. di sana sekarang ya ngerti gua kagak kabur gua sekarang di ruang isolasi gua tolongin gua Reva dan bahaya, Om Reva ada di mana? Reva di ruang isolasi. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, saya, sedang... saya harus ketemu dia Pak. saya pastikan kali ini tidak akan lolos Shit. <laughs> Ha, ha, ha. Jangan pernah percaya kepada setan. Karena sampai kapanpun, setan tidak akan pernah setia kepada tuannya. Berikan dia lebih, maka dia akan pindah kepada siapapun.